Sore ini kita lagi ada di alun-alun Depok -alun teman-teman ya kan? Diana ya, ya. hari ini mau belajar bermain sepatu roda. Iya. Kita tuh di sini mau sekalian unboxing nih teman-teman. Ini aku sama buka lemnya ya. nih teman-teman nih sepatunya nih bagus tuh warnanya pinknya cerah banget. Nah, ini di sini kita dapat set sama helm plus deker ya deker buat lutut sama mau uh. buat Nah teman-teman langsung aja ya. Ini Nina udah gak sabar pengen nyobain sepatu rodanya tuh belajar di situ. Nanti ikutin keseruan kita belajar sepatu roda. Let's go. ini pertama kali nih guys, kita belajar naik sepeda roda. tapi dia udah ini sih agak lumayan nih untuk pertama kali Tuh. ayo deh, dikit-dikit dek, gimana deh rasanya dek? enak, tapi saya boleh kewajatoh enggak banget, anggap, anggap, enggak, enggak, Ayo, ayo. Angkat, angkat, angkat dikit-dikit, angkat dikit-dikit. Tenga Jalan, aduk, jalan, jalan. Angkat, angkat, angkat gitu, angkat. Nah. <guss> <Thank> Oke. <you. laughs> eh senyum dong senyum dong dong dong dong belum lancar belum lancar ya kan baru belajar tuh tuh kamu miring <laughs> ngapain guys ya nice nah, terus terus <laughs> <laughs> eh hey, jalan dong jangan begitu berat nanti jatuh Ya ampun <SILENCIO> Angkat, angkat, angkat, angkat Angkat, satu-satu iya satu. Yeah. satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu-satu Satu-satu, jangan loncat Satu-satu, nanti rusak Nah Ini alun-alun Alun-alun depoknya itu Tutupnya jam 5, guys Nah ini udah jam 5, jadi kita harus pulang. Pak ini mau Tadi ke sini kesorean jam 3 baru jalan. Jadinya di sini cuma sebentar ya, Dek. Nah, pas mau pulang kita ketemuan nih sama Kakak Kenji dan Kakak Kaeko, teman-teman. Jadi Yuna lanjut lagi deh Main sepatu rodanya di depan alun-alun Kalau kakak Kenji sama kakak Keiko Udah pada bisa nih main sepatu rodanya Karena mereka mainnya udah lama ya Yuna happy banget loh ada temen yang main dia jadi makin semangat nih belajar main sepatu rodanya coba lihat deh sepatu yuna sama kakak kenji ternyata sama loh warnanya warna pink Nih Yuna coba mau main sendiri nih tanpa dipegangin sama mamanya Tetep ya, dia mah nungguin kakaknya yang besar mau ikut ikutan, tuh ya tuh jalannya Kakak Kenji sama Kakak Keiko, mereka sabar banget loh nemenin Yuna belajar naik sepatu roda suka banget tau godain Luna seru banget, oh dia juga udah berani main sendiri walaupun jatuh jatuh ya tanpa dipegangin, wih Kakak Kenji -kake beraksi nih teman-teman keren kan, mantap kita lanjut main lagi. Yuna pasti jago nih. Nah, di sini Yuna lucu banget deh. Mu jatuh, mu jatuh, mu jatuh, mu jatuh. Mu jatuh, itu pastiin jituat loh, nahan badannya Yuna. Enggak jadi jatuh deh. Tuh lucu deh, lihatin Yuna. Belajar main sepatu rodanya Dia sampai jatuh-jatuh Tapi gak apa-apa Dia malah happy Malah senang semangat tuh dia Kita lanjut istirahat dulu nih teman-teman Sambil ngobrol-ngobrol Sampai Lanjut Menemani Shantik pakai sosis Sini tuh juga banyak yang jual makanan dan minuman ya guys. Jadi kalau kalian habis main terus lapar haus kalian bisa beli. Terima kasih ya teman-teman sudah ikutin keseruan Yuna belajar sepatu roda. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sampai ketemu di video Yuna selanjutnya, dadah.